Ini yang dikerjakan Nabi dalam salat malamnya. Dalam setiap salatnya, terkhusus salat malamnya karena bahasan kita tentang salat malam. Begitu saking pahamnya Nabi, begitu baca ayat Quran ini, beliau diam dulu. Kalau tentang surga memohon, kalau tentang neraka minta dibebaskan umatnya, demikian seterusnya. Singkat kualitas agak lebih fokus karena waktu kita sangat terbatas. Jadi saya akan langsung fokus pada bahasan-bahasan saja. Kemarin sudah kita bahas jenis-jenis salatnya, sekarang kita akan membahas satu satu ayat boleh kalau mau, mau ikut malam ini dengan saya di Bekasi? Baik, atau satu alokatnya, lima juz empat halaman misalnya? Nah, kita lihat berapa yang bisa kuat berdiri sampai dengan itu. Nah, enggak, saya mau cerita pada fase berikutnya. Zaman awal Nabi, banyak yang ikut. Bahkan sepeninggal Nabi, masih ada banyak sahabat yang kuat sampai salat malamnya, itu bisa menghatamkan Quran. Anda buka kitabnya Imam An-Nawawi di At-Tibyan, Adab hamalatul Quran. Lihat halaman 37 paling kanan sebelah atas. Dari satu sampai dengan tiga, di situ disebutkan bagaimana Sahabat Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, ad-Dari itu bisa sholat malam sampai selesai khatam Quran. Dari persoalannya, apakah generasi setelahnya memiliki kekuatan yang sama dengan generasi sebelumnya? Mari kita lihat ternyata sampai pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq, Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu kekuatan orang berdiri lama tidak seperti orang-orang sebelumnya. Islam semakin menyebar, semakin meluas, menjangkau daerah lain, keadaan yang lain yang tidak sama karakter dan kekuatan ibadahnya. Artinya apa? Tidak semua orang bisa sanggup berdiri dalam satu rakaat mendengarkan seratus ayat. Dan sinilah kemudian teman-teman sekalian Umar bin Khattab, Allah di kemudian mengamati keadaan orang-orang pada saat itu dan berusaha memberikan solusi. Perhatikan kecerdasan Umar, saking jeniusnya ya Umar, orang liberal di Mesir namanya Toha Hussein Sampai menulis buku khusus judulnya Al-Kharyat Umar, kejeniusan Umar bin Khattar r.a Umar melihat, ini yang penting salat malam, kehusuan dan bacaan Tapi kalau bagus bisa ditunaikan sebelas rakaat, khusus dan panjang seperti nabi Cuman orang sudah gak kuat berdiri, sebelas rakaatnya iya tapi panjang dan bagus belum tentu Akhirnya beliau cari cara Bagaimana caranya kualitas sholatnya tetap seperti nabi dari panjang dan khusyunya, Tapi sekalipun jumlah rakaatnya bisa disesuaikan dengan kemampuan berdirinya Kalau saya sholat dua rakaat Misal setiap rakaat 100 ayat tidak mampu Tapi kalau saya pecah Satu rakaat yang tadinya 100, Saya dua rakaat Sebelas rakaat Yang satu rakaat 100 ayat saya bagi dua Berarti dalam satu rakaat Berapa ayat saya baca? 50 satu rakaat 50 rakaat selanjutnya saya baca 50 lagi lebih sedikit lebih banyak lebih sedikit bacaannya tapi rakaatnya saya tambah yang tadinya satu rakaat saya jadikan dua rakaat saya pecah ini sebelas rakaat satu rakaat pertama 100 saya jadikan dua supaya saya bisa baca 50 50 kalau saya bagi dua saya berdiri baca 50 lebih ringan dibandingkan saya berdiri baca 100 jelas ya Nah, ini 11 rakaat misal kali 100 Berarti saya dapat 1100 ayat Kalau saya baca, saya jadikan dua Saya baca 1100 ayat juga Di jumlah ayatnya sama Hanya berdirinya barangkali Tidak lebih lama dibandingkan yang pertama Karena saya pecah jadi dua bagian Nah sekarang, kalau saya jadikan ini satu menjadi dua Artinya, ini akan dikali kepada dua bagian 11 kali dua berapa? 22, 22. Baik, teman-teman lihat sini 22 rakaat tapi jumlah ayatnya sama. 22 rakaat kehusuannya sama. Di jumlah ayatnya sama, cuman berdirinya lebih sebentar dibandingkan dengan yang pertama. Tapi rakaatnya lebih banyak karena konsekuensi untuk menambah bacaan-bacaan sesuai dengan yang pertama. Baik, 22 rakaat sudah witir belum? Belum. Tambahkan witir yang kancil, misal satu rakaat. Ketika 22 tambah satu jadi berapa? 23 rakaat. Disitulah kemudian Umar memberikan solusi pada para sahabat kalau anda ingin sholatnya seperti nabi khusunya seperti nabi, ayo ikuti jumlah bacaan nabi ayo ikuti bagaimana lama panjang bacaan nabi, cuman kalau tidak ingin berdiri lama, kita bagi dua saja, mengambil rumus yang pertama ini tidak ada batas, tunaikan dua dua, dua, dua, tidak ada batas kalau khawatir fajar datang, setorakan Dikeluarkan jumlah bacaan Nabi, dibagi kepada jumlah rakaat, rakaatnya berbeda tapi jumlah ayatnya tetap sama. Disitulah kemudian teman-teman berkembanglah 23 rakaat. Ada sahabat lagi, Ya Umar, saya nggak kuat kalau dibagi dua, masih kepanjangan. Bagi dua lagi dari sini. Jadi yang tiba lima 50 ayat, dibagi dua lagi. Ada yang 36 ayat. Ada yang mendekati 36 rakaat. Ada yang mendekati 40 rakaat. Sebagian sahabat di Madinah 36 rakaat. Witirnya 1, 37. Ada yang witirnya 3, jadi 39 rakaat. Di Mekah kemudian, jadi 23 rakaat. Sampai sekarang, kalau anda Ramadan di Mekah, itu di Mekah, pasti dalam haram 23 rakaat. Di Madinah, ada yang 36 rakaat. Witir 3. Luar sedikit, wilayah Jeddah, ada yang 11 rakaat. Di teman-teman, sifat utamanya, Ternyata bukan fokus pada jumlah rakaatnya. Sifat utamanya, bagaimana menjaga kualitas kehusuan dan bacaan kita saat menunaikan sholat malam. Jelas sampai sini? Nah, jadi dari sini, awas hati-hati. Kita harus perbaiki cara penunaian dan berpikir kita saat menunaikan sholat malam. Pertama, ada kekeliruan pernyataan yang sering marak di masyarakat. Apa pernyataannya? Ustaz, lihat baik-baik ya. Kan yang bagus itu sekelas dari Nabi. Ayo ikut mana? Ikut Nabi apa ikut Umar? Masya Allah, bisa dibenturkan antara Umar dengan Nabi. Gak mungkin, mustahil Umar tidak ikut Nabi. Umar ketika merancang hal semacam ini, bukan keluar dari tuntunan Nabi, bahkan itu ada dari petunjuk Nabi. Kata Nabi, ikuti petunjukku, petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kemudian petunjuk Khulafa Rashidin al -Bahdiin. Pala khalifah yang diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disepakati oleh para ulama Abu Bakar, Umar, Uthman dan Adi Diketika Umar kemudian menawarkan solusi Bukan berarti keluar dari ketentuan Nabi di tidak tepat kalau ada yang mengatakan Ah 23 ikut Umar, 11 ikut Nabi Mau ikut mana? Ikut Umar atau ikut Nabi? Paham seperti ini ya? Jadi kalau ada pernyataan demikian Itu pernyataan bisa kita tolak Lebih dekat mana anda kepada Nabi dibandingkan dengan Umar bin Khattab lebih tahu mana Anda kepada Nabi dibandingkan dengan Umar bin Khattab Yang pasti, saya ikut Nabi, saya ikut Umar Saya tidak ikut Anda Paham ya? Ah. jangan katakan, oh ini 23, beda. Ah yang benar 11, apa di Mekah orang beda ah semua Di Madinah bahkan 36 Jadi kalau Anda mau 11, silahkan Anda mau 3 23, silahkan Dua-duanya benar, yang salah Belum tentu salah juga Yang tidak salah, aku tidak salah Karena malam itu hukumnya sunnah Bukan wajib Ya baik-baik Kalau tidak tahu Katakan apa Allah ya. Selat malam tuh Hukumnya sunnah Kalaupun tidak bisa mengerjakan Karena alasan tertentu Yang dibenarkan syariat Itu tidak berdosa Allah saja tidak menyalahkan kita Kenapa Anda menyalahkan diri sendiri Halo Nah ini satu poinnya ya nah, Jadi Sebelah silahkan 23 silakan Yang penting dijaga Kualitas bacaan Dan cara menundaikannya Awas jangan sampai tertukar juga Ada praktek yang keliru Maaf saya katakan keliru Tuntutan Nabi di sini. Misal, yang sebelas, hampir satu jam 11 rakaat. Kok bisa 23 rakaat 7 menit Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu akbar. akbar, beres Masya Allah Pak, kalau pengen kilat Masjid sana aja, Wah, luar biasa 11 rakaat hampir satu jam 23, 7 menit Ini agak aneh Baik Satu, sudah selesai Ini sudah Sekarang kita fokus ke sini dulu setelah itu kita tutup. Kalau ada pertanyaan, nanti kita bahas. Baik, persoalan kedua. Saya cek dulu. Nabi berapa rakaat Sebelas. Bacaan panjang tidak? Panjang. Baik. Boleh lebih daripada sebelas? Yang paling penting rokaatnya atau bacaan kehusuannya? bacaan dan kehusuannya di, kalaupun dipecah di 23 tetap tidak mengurangi jumlah ayat atau standar bacaan yang nyaman dalam uh, bacaan Al-Quran teruskan kita sekarang masuk kepada bacaan bagaimana bacaan Nabi ketika membacakan ayat-ayat dalam solat tahajudnya satu teman-teman sekalian prinsip pertama ketika Nabi memanjangkan bacaan-bacaan dan jumlah ayat dalam salat-salat malam prinsip pertama untuk menunjukkan pada para umatnya akan kemuliaan dan banyaknya peluang pahala saat menambah bacaan ayat Al-Quran perhatikan baik-baik ada mewaan yang tidak ditemukan di amalan-amalan lainnya -amalan dari segi Peningkatan jumlah pahalanya, kuantitas pahala, kalau Anda mengerjakan kebaikan biasa di luar bacaan Al-Quran, standar pemberian pahalanya paling minimal sepuluh. Manja abil Hasanati, Falahu siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka minimal dapat 100. Anda menyingkirkan, misalnya dulu di jalan atau daun pisang dengan niat memberikan ketenangan pada orang lain supaya tidak terpleset anda ambil dan simpan di tempat sampah begitu anda ambil Anda dapat 10 poin kebaikan dari pekerjaannya dari mulai melangkah ngambil nyimpan pergi 10 jelas baik ada mushaf tercecer misalnya anda ambil begitu ambil anda simpan di tempatnya misalnya dari mulai ngambil nyimpan dapat 10 poin tapi baca Al-Quran tidak yang dilihat Bukan cuman baca, melihat, buka, tidak Tapi setiap hurufnya Bukan setiap ayat Setiap hurufnya langsung 10 poin Bukan ayatnya Jadi kalau anda baca ayat Quran Hitung aja berapa hurufnya Begitu hurufnya itu dibacakan Sejumlah huruf itulah setiap hurufnya 10 kebaikan Baik Saya bacakan misalnya hadis Nabi SAW Di at tirmid hadis 2910 Fokus baik-baik Manu'ah harfan min kitabin kalau <tik> Ashruh siapa yang bisa baca satu huruf dari Kitab Allah Alquran dia dapat 10 kebaikan. Satu hurufnya 10 Walam akul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau anda bacakan alif lam mim, ada berapa huruf? Tiga huruf. Dapat berapa? 30 perhatikan baik-baik ya 30 ini anda nilai sebagai tiga huruf, kemudian kali 10 jadi hasilnya adalah 30 30 ini jangan hitungan kita 12 sampai 30 tidak karena anda mau ke masjid ini saja anda berangkat masih ini nilainya 25 kebaikan Pak bu di hadis muslim nilainya 25 25 ini jarak satu kedua 500 tahun dua ketiga 500 tahun tiga keempat 500 tahun maka Anda bisa bayangkan setiap baca huruf Al-Qur'an 30 kebaikan berapa nilainya? Jangan hitung 1 2 3. Karena hitungan Allah dengan hitungan kita berbeda, lain sifatnya. Nah, maka semakin orang banyak bacakan ayat, semakin bacakan ayat, semakin banyak peluang pahala dia dapatkan di situ. Persoalannya, bukankah dalam kehidupan kita, kenapa kita mesti baca banyak ayat? Persoalan terbesarnya dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menghindar dari maksiat. Saya mau tanya pada Anda, siapa yang tidak punya dosa sampai siang ini? Boleh angkat tangan. Saya pulang. Ada yang sedikit dosanya boleh yang tangan. yang banyak tuh saking banyaknya kita nggak bisa ngangkat sama kayak saya. Artinya apa? Ini unik cita-cita masuk surga, surganya surga firdaus, bersanding bersama Nabi. Tapi tahu banyak dosa. Bagaimana kita bisa masuk surga kalau saat bersamaan dosa masih banyak didapatkan? Nah cara paling bagus ya, setiap yang kotor karena harus dibersihkan. Ini gelas teman-teman sekalian isinya kotor. Saya harus bersihkan supaya jadi bersih. Maaf Anda ingin ke surga. Saat syarat ke surga itu ada pahala. Ini poinnya. Sementara dosa terkumpul. Jadi kalau Anda ingin masuk ke dalam surga, cara paling cepat Anda harus gugurkan dosa ini dengan memperbanyak pahala. Karena rumusnya setiap ada pahala ditimbang dosa gugur. Bisa dosa 50, pahala 75. Maka ketika ditimbang saat hisab, ini akan menutup yang dosa ini. Nisbah rumus Datang maksiat 50, pahala 75 Tutup yang ini, jadi sisa 25 Semakin banyak amal solehnya Ini amal salahnya Amal soleh melahirkan pahala Amal salah melahirkan dosa, ditimbang di akhirat Oh banyak amal soleh 25, surga Amal salah banyak, 75 Amal soleh sedikit, 74 Ketika ditimbang, ini masih sisa satu. Merasa dulu, untuk menghilangkan yang satu ini Hapus, baru masuk kemudian ke dalam surga Nah sekarang persoalannya, Anda yakin banyak dosanya. Tapi Anda juga tidak yakin banyak pahalanya. Bagaimana kemudian Anda bisa mewujudkan cita-cita Anda masuk surga? Cara paling cepat rumus dari Nabi, Anda mesti mencari amalan yang saat dikerjakan pahala melimpah. Itu prinsip ekonomi. Modal paling sedikit, keuntungan sebanyak-banyaknya. Anda masih cari amalan begitu. Makanya dalam umus ibadah itu ada dua. Namanya ada sodako jariah, ada sodako tadita. Sodako jariah itu, sodako adalah amalan yang saat dikerjakan pahala melimpah. Bahkan anda meninggal, pahala masih ada Soalnya kofta tadi pahala tetap begitu dikerjakan seketika aja jumlahnya Anda meninggal pun gak ada datang lagi Makanya kalau anda punya modal sekecil apapun, berusaha mencari amalan yang pahalanya sebanyak apapun Salah satunya, baca Al-Qur'an Karena ketika baca Al quran setiap hurufnya bisa bernilai Dan hampir tidak ada dan mustahil orang baca Al quran cuma satu hurufnya Gak ada Masya allah maksiat hilang hari ini sepuluh oh, Keluar. Hitung Bismillahirrahmanirrahim 19 Berapa banyak Anda kumpulkan? Apalagi kalau Anda. Perhatikan ya, ini set rahasia hari ini. Saya bagi di antara kita aja. Lihat sini. Baik. Ya. Teman-teman fokus sini, lihat baik-baik. Fokus ya, teman-teman sekalian. Ada cara membaca pahala. Ada rumusnya. Biasanya kita kalau hitung-hitungan menggunakan rumus eksak. Dalam Qur'an itu dibagi dua, ada rumus penghitung, ada rumus yang nggak pernah berhitung. Jadi kalau ada orang berhitung pahala, maka akan dia, dia akan diberikan sesuai dengan hitungannya. Tapi kalau dia tidak pernah berhitung, maka Allah akan berikan kepadanya tanpa hitungan. Ada rumusnya di Qur'an, misal surah kedua ayat 261. Nanti saya contohkan padanya. anda. Paling kiri sebelah atas. Pernah dengar rumus ini? Kalau ada orang infak, satu poinnya nilainya berapa? 700 ya, pernah dengar? Baik, jadi kalau saya infak 1000 rupiah, nilainya berapa? Kali 700, 700 ribu. Dari mana rumus ayatnya? Perhatikan, ini rumus baru sepotong, akhirnya belum dibaca. Mata luladzina yunziqun ambalam fisa billah kamasari habba ambatat sabaa sana. Batas bagi siapapun yang tidak berhitung. Itu poinnya. kalau Anda mengerjakan amalan, saran saya, Anda jangan hitung ikhlas terserah Allah, terserah Allah. Termasuk baca Al-Quran. Kalau Anda hitungnya persatuan huruf, lihat, 1, 2, 3, kali 3, 10, 30. Ada rumus yang kedua, jangan berhitung. Rumus ini langsung ada turunan ilmunya disebut dengan ilmu arut. Dalam ilmu arut, huruf yang dituliskan itu tidak dihitung, yang dihitung yang dibacakan. Perhatikan cara membacanya Kata Nabi ini apa? Alif Lihat yang dihitung Alifnya Bukan rumus rumusnya Kalau ini rumus Rumus alif satu, Tapi Nabi tidak pernah mengatakan rumus alif Yang Nabi katakan Alifun Alifun Tulisannya begini Alifun Di satu satu ini ada berapa huruf? 1, 2, 3 3 kali 10 30 Masya Allah Jadi ini apa nih? Alif Alif Begini dari Mu'arud Alifun Tulis alif jadi ini berapa huruf? Belum tentu. Karena ini Hamzah. Masya Allah. Ha, Mim, Zal, Tak. Satu, dua, tiga, empat. Masya Allah. Ini empat kali sepuluh? Empat puluh. Ini berapa huruf? Belum tentu. Karena ini Ha. Ha, Un, tiga. Jadi kalau anda tidak pernah berhitung, asal anda bacakan, Bismillah, Bismillah, Bismillah, teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Ha, Alif, Lem, Mim. Tak terhitung. Bukan berarti tiga puluh anda dapatkan. Mungkin tiga ratus, mungkin tiga ribu, mungkin tiga puluh ribu. Yang paling hebat adalah, ini dibacakan di malam hari, bukan di siang hari. Kenapa bacaan malam hari begitu penting? Karena bacaan di malam hari itu akan lebih serius dan khusyuk dibacakan dibandingkan dengan siang hari. Dan ketika orang membaca lebih khusyuk lagi, disitulah kemudian pahala semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Ini poin pertama. Di rahasia sholat malam, itu bukan sekedar kita membantu dalam urusan dunia, tapi membantu dalam urusan akhirat yang paling banyak. Karena itulah usahakan dalam setiap sholat malam bukan berdebat dalam jumlah rakaatnya, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kuantitas bacaan supaya memperoleh lebih banyak lagi. Kapan lagi anda bisa sholat lebih khusyuk dibandingkan dengan hari-hari biasa? Kapan lagi bisa sholat dengan lebih merasakan dibandingkan dengan suasana malam yang tidak banyak gangguan? Kamu sini? Selain, setelah ini, kita... kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan. perangan sahabat Khubaybah, radiallahu ta'ala al disampaikan beliau Nabi SAW kalau membaca di solat malamnya beliau berhenti beliau baca di ayat-ayat terkait dengan surga beliau berhenti sejenak kemudian bermohon kepada Allah supaya umatnya diperkenankan kemudian untuk masuk surga ketika beliau baca ayat-ayat doa kemudian juga masuk kepada ayat tentang neraka beliau berhenti sejenak Kemudian berlindung kepada Allah subhanahu wa taala untuk agar umatnya bisa dibebaskan dari neraka. Kesimpulan hadis ini kata para ulama. Lihat baik-baik bacaan Nabi ya. Tidak, mohon maaf, tidak beliau tuh tidak baca langsung baca alif lam ayat 20 puluh ya, kadul barqot. Tidak. Begitu masuk kepada ayat-ayat misal terkait dengan doa berhenti sejenak, merasakan tentang doanya. Kalau terkait dengan surga berhenti sejenak, bermohon mendapatkan kenikmatannya bagi para umatnya masuk kepada ayat neraka berhenti sinah, bermohon supaya Allah membebaskan umat dari neraka minta minta minta poinnya kata para ulama bacaan nabi tidak hanya panjang yang memberikan isyarat bertambahnya pahala tapi juga ini yang kedua memberikan isyarat kepada kita untuk memahami bacaan-bacaan salat yang kita bacakan dengan pemahaman itu bertambahlah kemudian kualitas kekhusyuan salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala Sifat yang selanjutnya yang ketiga memahami setiap bacaan-bacaan salat untuk menambah kekhusyuan salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di ini sifat bacaan panjang dalam arti untuk meningkatkan ruang banyaknya pahala. Sebentar. Tahan penanya panjang di sini tidak harus anda misalnya mohon maaf mencoba seperti nabi saya pengen 5 jus tidak juga, maksud saya adalah sepanjang kemampuan anda punya berapa hafalan, itu yang dimaksimalkan anda punya 10 10 bacakan, anda punya 5 5 bacakan, paham ya ini tidak harus, kemudian anda 100-100 diikuti saya tidak demikian, jelas ya di rumus itu nanti ada di Quran surah ke-73 ayat ke-20 faqra'u matayas surah minil Quran silahkan baca yang paling ringan yang bisa anda bacakan Ringan itu dengan kualitas bacaan yang tadi kami sampaikan. Dua, memahami paham setiap bacaan yang dibacakan dalam sholat untuk menambah kualitas kehususan. The point. Fokus, buka Quran surah ke 29 ayat 45. di bahasan ini kita nanti diskusi Utsu kitab wa salah. Ada ayatnya? Baik, teman-teman yang punya mushaf tolong dilihat ayatnya baik-baik. Utsu ma kitab. Di situ diterjemahkan apa? Bacalah. Setiap Anda yang punya mushaf, saya punya keyakinan terjemahannya pasti bacalah. Bacalah, bacalah, bacalah. Sekarang buka Quran surah 96 ayat pertama. surah ke-96 Al-Alaq ayat pertama Iqra. Wahyu pertama Iqra bismirabbikallazi khalaf. Di situ Iqra diterjemahkan apa? Bacalah. Kenapa Ada dua redaksi berbeda. Dua kalimat yang tidak sama, terjemahannya bisa sama. Satu bacalah, kedua bacalah. Sama Anda baca miskin, di hari Jumat. Ada ayat Jumatan, Quran surah ke-62 ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu idzanudiya lis-salati Hei orang-orang beriman. Jika disuruh, dia menunaikan segeralah. Pas bersegeralah. Baca Quran, Surah ketiga, Al-Imran, ayat 133, paling kanan sebelah atas. Kenapa dua kalimat berbeda? Terjemahnya bisa sama. Nah, secara singkat, secara singkat ada perbedaan diksi penekanan. Pada setiap kalimat, Tiap menemukan bentuk yang beda. Pasti terjemahnya tidak akan sama. Itu pasti itu. Bahkan harakat, setiap harakat yang berbeda, itu tidak akan sama. Bahkan titik, titik yang berbeda, hurufnya tidak akan sama. Ini huruf apa? Fa. Ini apa? Kalau saya hilangkan semuanya, wow, jadi setiap titik akan berpengaruh. Bahkan setiap harakat bisa beda. Ini kalimatnya beda, tidak akan sama maknanya. Perhatikan baik-baik ya, di awal masa turunnya wahyu, kalimatnya ikhra. ikhra. Dalam bahasa Arab, kata ikhra, ikhra, itu artinya sekedar baca tanpa menuntut pemahaman Baca saja Yang penting silahkan baca Mau paham mau tidak yang penting baca Dari Asalnya dari kata kira'ah Kira'ah Orangnya disebut kori Kori yang baca Ya kori ul Qur'an pembaca Qur'an Apa setiap yang baca Qur'an paham isi Qur'an? Belum tentu Silahkan tanyakan pada diri anda Berapa kali hatam Qur'an? Pertanyaan saya dari sekian hatam itu Berapa diantara yang dipahami di ayat Qur'an yang dipahami dihatamkan? belum tentu paham misinya itu namanya ikra setiap baca dapat pahalanya tapi kalau kalimatnya sudah pindah kepada utslu ketika Allah memudahkan bacaan Nabi sudah ada dikuasai didapatkan dalam jiwa Nabi pindah kalimatnya dari ikra jadi utslu utslu dari kata tilawah asalnya tilawah punya tiga arti satu baca dua pahami tiga amalkan Nah persoalannya, perhatikan, kalau anda baca Qur'an dengan bacaan seperti ini, itu kita bisa lebih dalam pemaknaannya Persoalannya, ketika anda menunaikan sholat, sebelum sholat ada perintah baca Bacanya menggunakan kata utslu, bukan ikhra bahkan perintah dengan kata utslu Qur'an surah ke-29 ayat 45 Utslu ma'uhya ilaika minal kitab Sebelum pelajari baca Pahami bukan cuman baca karena kalimatnya menggunakan tilawah. Utlu ma uhiya minal kitab. Baca, pahami apa yang kemudian telah diwahyukan pada Muhammad dari ketentuan Al-Kitab. Tentang salat dari bacaan salat, dari mulai takbir, apalagi kalau tadi ma uhiya ilaika minal kitab Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Wa aqimi setelah paham bacaan itu, tunaikan salat. Innas salata tanha'anil anil wal munkar. Salat yang dipahami bacaannya itu akan lebih menambah kehusuan sehingga hasilnya bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, teman-teman sekalian, Quran meminta kita setiap kali salat usahakan bacaan-bacaan salat kita itu dengan tilawah, bukan hanya dengan qiraat. Ah. Baca, pahami, amalkan, paham. Ini yang dikerjakan Nabi dalam salat malam. Ini. Dalam setiap salatnya, terkhusus salat malamnya karena bahasan kita tentang salat malam begitu saking pahamnya Nabi, begitu baca ayat Quran ini, beliau diam dulu kalau tentang surga memohon, kalau tentang neraka minta dibebaskan umatnya, demikian seterusnya sehingga kualitas sholatnya itu lebih meningkat anda kalau gak percaya, silahkan ya misal, mulai hari ini, anda petakan setiap bacaan sholat takbir, ada bacaan, iftitah, ada bacaannya fatihah, ada bacaannya ruku, ada bacaan, i'tidal, ada bacaannya Pertama pertanyaan saya, dari semua gerakan sholat yang diiringi dengan bacaan sholat itu, berapa persen bacaan sholat yang sudah Anda pahami sampai hari ini? Silahkan cek. Ini kan aneh ya, ini aneh ini. Tiap hari kita sholat, paling minimal lima waktu dikerjakan setiap hari. Tapi yang tiap hari kita kerjakan, kita nggak paham apa yang dilakukan. Di bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau kita nggak ngerti apa yang dilakukan. Sujud nggak paham yang diungkapkan. Ruku nggak ngerti yang dibaca Duduk di antara dua sujud itu doa Tapi nggak ngerti yang dibaca Bagaimana sholat kita bisa khusyuk Kalau kita nggak ngerti yang dibacakan Anda urusan dunia sampai ngerti Bahkan, Allahu Akbar Mengendarai mobil saja sampai dibaca dulu Sampai paham Jadi caranya, ini begini Handphone Anda sampai dipelajari dulu petunjuknya Ini begini, feature-nya seperti ini Gunakannya begini Kamera begini Kalau selfie, pijit ini yang balik Kalau foto orang lain begini Kalau landscape seperti ini Dipahami Dan persoalannya Urusan dunia tidak akan dibawa pulang ke akhirat kalau untuk yang sementara Anda begitu serius, kenapa yang urusan akhirat kita tidak serius, kita di situ. Nah ini poin pertamanya teman-teman sekalian, jangan-jangan selama ini kita sholat tapi gak ngerti yang kita bacakan. Karena itu, saran saya, setiap kita mau sholat, misal setiap hari kita punya mata pelajaran, bagi-bagi. Hari ini saya mau ngerti bacaan takbir saya dulu, takbir. Apa artinya Allah Akbar? Bukan cuma Allah Maha Besar. Karena saat anda sholat, tiga yang bekerja kalau ingin khusyuk. Satu lisan yang bicara, dua pikiran menerjemahkan, tiga hati yang meresapi. Di begitu tangan anda bergerak, lisan anda mengucapkan, Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan, Allah Maha Besar. Hati anda meresapi, ya Allah saya ikirkan engkau yang Maha Besar. Saya mohon ampun ya Allah, setiap hari kadang saya merasa besar dibandingkan orang lain. Sombong pada orang lain, merasa hebat, angkuh pada yang lain, rasa benar sendiri. Ketika anda punya perasaan seperti itu, maka kualitas sholat anda akan terjaga dengan baik. di sini. Ini poinnya. Apalagi surat malam Silahkan cek Begitu anda bangun malam saya tutup Anda bangun malam lu anda bacakan doa iftitah misalnya Allahumma ba'id baini wa baini khatayaya Kama ba'id baini al wal-maghrib Ya Allah saya mohon ya Rabb Ba'id baini wa baini Saya mengaku ya Allah khut -oh, khut -oh, ya salah Tambah ya kecil ngaku saya salah Di khatayaya -oh, ya itu saya mengakui saya banyak salah Cara menerjemahkannya Ya Allah, saya mengakui di malam ini, ya Allah, saya banyak salah Saya banyak salah, ya Allah Tapi saya mohon kepadamu, ya Allah Tolong ampuni saya Baik Jauhkan saya dengan saya, ya Allah Sejauh-jauhnya saya tidak ingin lihat Seperti engkau pisahkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu Saya ingin terpisah dari kesalahan saya, saya. ya Allah Ampuni saya Ya Allah, saya ingin hidup dalam keadaan bersih dari dosa, ya Allah Bersihkan saya dari dosa seperti pakaian putih dibersihkan dari noda, loh maksudnya bilmai buat kaljual lepaklat, Allah jika air biasa belum mampu membersihkan dosa saya, saya ikhlas kalaupun dibersihkan dengan air ataupun air yang sangat dingin. Yang penting kau ampuni dosa saya. Ketika Anda menyebutkan dosa itu, Anda bayangkan bagaimana lisan Anda membuat ibu Anda menangis, tangan Anda menyakiti orang, hati Anda buruk pada dan Anda tangis di Anda di situ. Begitu Anda menangisi dosa Anda jatuh air mata Anda, silahkan rasakan keadaan selat tidak ada yang paling indah kecuali di malam ini yang paling hebat ketika anda tobat, tobat diterima begitu anda sujud anda meninggal pada saat itu. Tobat diterima, sujud diterima dan jadi amalan bagi anda. Dosa dihilangkan, sujud jadi pahala. Dan ketika dosa diampuni semuanya habis dosa anda. Sujud pertama kalinya anda sujud pada saat itu itulah pahala anda pada saat itu. Jadi yang luar biasa. Anda pernah berbuat banyak. Kerjakan ini, kerjakan itu. Begitu anda tobat, hapus dosanya. nol Begitu anda sujud meninggal, sujud dia dapat pahala disinilah pahala anda dosa tidak ada amal salah amal solehnya muncul surga bagi anda teman-teman ada seorang punya banyak salah dia tobat begitu dia tobat dia istikbar. dia syahadat di hadapan Nabi setelah syahadat dia naik ke untanya begitu naik unta unta keplek untaknya mati kata Nabi ini keimanan yang paling bagus modal sedikit keuntungan banyak Masya Allah mau begitu? nanti asar ya tanpa lagi. Itupun kalau meninggal, kalau tidak kita nggak punya pilihan. Ya, diselesaikan dari sini. Kesimpulannya, saya agak cepat. Sa Sifat malam pertama dari segi jumlah rakaat, Nabi tidak memberikan batasan. kalipun biasa ya, Nabi menunaikan sebelas rakaat. Jadi kalau kita ingin tiru Nabi dari jumlah rakaatnya, maka boleh kita tunaikan sejumlah sebelas rakaat. Sah ditunaikan. Tapi kalau Anda pun melebihi 11 rakaat, itu artinya Anda meniru ucapannya. Karena Nabi mengatakan, silahkan tunaikan tanpa batasan. Kalau fajid, mau tiba tunaikan satu rakaat. Jadi dua-duanya mengikuti sunnah Nabi. Paham sini ini? Paham. Kesimpulan kedua, baik yang mengerjakan 11 atau lebih daripada 11. Yang paling utama adalah sifat dari segi kehusuan, bacaan dan penunaiannya. Jadi kalaupun Anda tunaikan 11 rakaat atau lebih, Usahakan untuk memperbanyak bacaan ayat Al-Quran Karena semakin banyak dibacakan Semakin banyak pahala bisa diraih Semakin banyak pahala bisa diraih Semakin banyak peluang menutup kesalahan yang pernah dikerjakan Semakin kesalahan tertutup Semakin kecil dosa Semakin besar peluang untuk masuk ke dalam surga Tiga Saat ini Dan salat malam sekaligus memberikan isyarat Agar kita senantiasa berusaha memaham Setiap ibadah yang kita kerjakan Terkhusus salat salat kita maka Nabi memberikan ikhtara kepada kita dalam kegiatan sholat malam ini Agar supaya sholat-sholat kita diusahakan dipahami setiap bacaannya Supaya meningkat dan berpengaruh pada kualitas kehusuhan kita saat menunaikan sholat Maka mulai hari ini silahkan petakan setiap gerakan sholat Dan tidak usah terlalu muluk-muluk setiap hari ambil setiap satu gerakan Misalnya hari ini takbir dulu sampai paham betul Besok iftitah. Besoknya lagi al-fatihah Besoknya lagi setiap surat yang akan kita baca. Besoknya lagi bacaan rukuk, pahami sampai mengerti betul. Rasakan saat membaca. Besoknya lagi tidak. Demi Allah saya katakan, kalau konsisten belajar Anda begini dalam sebulan, kita bisa memahami semua gerakan dan bacaan salat dan Anda akan lihat akan terjadi perbedaan dalam salat Anda. Kalau tidak percaya silahkan akan ada perbedaan dalam kualitas dan keadaan salat kita. Itulah kesimpulan. jadi salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita belum selesai dari bab ini karena nanti setelah nabi salat amalan apa yang dikerjakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaihi wa akhiru doa kami alhamdulillah